Sayang kalau bosan kau bilang, jangan kau pigi dan menghilang. Ya kalau salah tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Ko mau cari. Sampai ke ujung dunia yang aku, oh cuma sayang Hey Kau mau cari yang bagaimana? Kau lari ke sini ke sana. Kau punya itu cuma dengsa Ujungnya nanti pasti kau rasa bedakan saya dengan orang. Saya tahu kau sangat dalam. Nanti pasti kau pulang dengan saya lewat di Malang. Kau lari sampai ujung dunia. Saya kau anggap karunia. Mungkin lo itu pelan piasan. tapi saya kau tak anggap Saya so sayang kau jujur saya saljara mati Biring gantung siapa antar ke rumah sampai nanti. Kau mau cari yang bagaimana? Mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia Yang menanggi kau untuk cuma sayang Kau hilang-hilang, pergi tak bilang-bilang Kau semacam jandeng hantu, ada siar sayang Kau mau di Sa, tapi kau saya karena cuma sani yang paham kok punya rasa. Siapa malaslah lah demi kalau kau bikin saya bisa sono Kau kelakuan bikin sania bingung aduh sayang sio Kalau ada salah tolong bilang sania akan macam-macam. Tapi kalau tiba-tiba hilang sania peduli dan diam Kau mau cari yang bagaimana? Yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? cari yo yo biarkan sampai ke ujung dunia yang mengerti untuk cuma saya Mamae, mau cari yang bagaimana, <tuk> oh, ya. yang bagaimana lagi? Mau dapat juga di mana? Hey. Yo, hey. biarkan hey. sampai ke ujung hey. dunia. Masai ya